Dari mana? Apen Kale Mana? Lungi cepat, gih, wes wes wes wes Ini sopo? Ya? dari sopo? Ganteng, malah Iya, iya, macet dah. Oh, ini kena. ini kena. ini kena. Oh, Bujuan, bujuan, bujuan. Pff.. Ini Ini bakar, kediri, oh. kediri. Pak Pak kediri ya oke ndi ndal ya jauh kaki Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh Lalu Pak Ganjar Pake ya dari Madura, Pak. Madura. Uh, orang Madura. Madura. 500 meter. pak ganjar salam pak tiun bentar pak bentar pak jalan jalan jalan jalan jalan Ya. Ya. Ya, ya, ya. -ya. Pak. Kita jalan, coba bapak... oh, jalan, Pak. Oh, jalan, ótático, ya. oh, jalan. Apa di dalam Sukses banget. S S eh eh hati tolak, tolak pak pak pak iya Kawan, Ganjar. Kawan, kawan, kawan, Mujallah, mujallah. untuk kasih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 Aku ya, tarik ya, ya. Siap. Asalamualaikum, Pak. kasih terima kasih, kasih, Ya, Pak? Kita bisa di mana ini Pak, Pak Ketua? Kita bisa duduk di mana ini, Pak Ketua? Dapat ya Dapat ya? Iya, Pak. Tamit tamit Kita ada tadi? cuman meter Terima yes. yes. kasih. Okay. So Cari <laughs> bisa Lagi lama, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin walihi wa syafi'a jemain ama batu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Mustasyar PBNU Profesor Doktor Kyai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Profesor Dr. Rajah Megawati Sukarnoputri, yang saya hormati, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala, Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia. Yang saya hormati, Ibu Sinta, Nuriyah Abdurrahman, Wahid. Yang saya hormati, Rais Am, um, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Miftahul Ahyar beserta seluruh jajaran Suriah. Yang saya hormati, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kyai Haji Yahya Kolestaqub beserta seluruh jajaran PBNU, yang saya hormati para Kiai, para Masaye, para alim ulama, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Kapolri, yang saya hormati Keluarga Besar Nahdlatul Ulama, para Nahdiyin, yang saya hormati, selamat pagi, Muslima NU. Yang saya hormati, Fatahit NU, selamat pagi. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Banser Nahdlatul Ulama, selamat pagi. Siap, hadirin dan undangan yang berbahagia. Yang saya hormati, keluarga besar Pagar Nusa, selamat pagi. Yang saya hormati Keluarga Besar Ansor, GP Ansor, selamat pagi. Yang saya hormati Keluarga Besar, Esjari. Ada yang belum? Tadi, tadi saya kagum betul drum band Drumbenya Banser, tadi yang dibawakan, We Will Rock You. Itu biasa yang dinyanyikan oleh Freddie Mercury dari Queen. Sekarang Banser sudah senang Queen. Bapak-Ibu sekalian panas, panasnya pagi hari ini adalah panas yang sehat karena vitamin D bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh, jadi panas yang sehat. Pertama-tama, atas nama rakyat Indonesia saya mengucapkan tak takniah dan syukur, mengucapkan tasyakur, terima kasih dan bersyukur atas peran NU untuk bangsa dan negara. Selama satu abad, NU telah memberikan warna yang luar biasa untuk Ibu Pertiwi Indonesia keislaman dan keindonesiaan, keislaman dan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dalam keberagaman. Para Kiai, hadirin, yang saya hormati, memasuki abad kedua, insya Allah NU akan tumbuh semakin kokoh Menjadi teladan dalam keberislaman yang moderat. Memberikan contoh hidup, adab Islam yang baik. Menjunjung akhlakul karimah dan adat ketimuran. Tata kerama, unggah-ungguh, etika yang baik dan adab yang baik. Dan menjaga toleransi menjaga persatuan, menjaga kegotong royongan, serta terus mengikuti perkembangan zaman. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional. Dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU NO telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Para kiai dan hadirin yang saya hormati, di tengah gelombang perubahan, NU NO harus terdepan dalam membaca gerak zaman, membaca perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi, dan menjaga tatanan sosial yang adil dan beradab. Saya berharap lembaga pendidikan di NU NO agar mempersiapkan Nahdliyin muda yang menguasai IPTEK terbaru, menguasai teknologi digital yang berkembang pesat dan mampu menjadi profesional-profesional yang unggul. Selain itu, saya juga berharap agar NU merangkul dan memberi perhatian serius kepada generasi muda agar tetap mengakar kuat kepada tradisi dan adab Ahlu sunnah Wal Jamaah dan terus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga momentum abad kedua NU ini menjadi penanda kebangkitan baru NU, memperkokoh keislaman dan keindonesiaan, meningkatkan kesejahteraan umat, serta membangun masa depan Indonesia yang maju dan bermartabat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim secara resmi, saya membuka resepsi puncak satu abad Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wa'bahulahu mu'afiq illa'aq Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia menuju layar LED untuk melaksanakan pemukulan beduk digital. Mohon berkenan mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Roisam PBNU serta Ketua Umum PBNU untuk meluncing Abad Kedua Nahdlatul Ulama. Kami persilakan. Ladies and gentlemen, we will see the symbolic digital beduk hitting ceremony as we embrace on the second century of Nahdlatul Ulama. Senashadul an qira'at tubul idhanan bibad'il qarni thani li jama'iyat Ulama. Baik. lagi Pak Presiden dan Wakil Presiden dan yang lainnya, sesaat lagi akan memukul beduk digital. Kita akan hitung bersama. Ya. Kita akan hitung mundur, bersama-sama kita akan countdown, mari kita hitung mundur bersama-sama, 3, 2, 1. di Indonesia dan kami ucapkan terima kasih Disampaikan pidatonya bagus sekali ya. Jadi sudah memasuki satu abad, mau masuk abad kedua, dan tentu tantangannya sangat luar biasa. Karena NU punya pengalaman dalam berkontribusi, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, sosial, politik, ekonomi, apalagi keagamaan, maka rasa-rasanya tantangan ke depan seperti yang disampaikan Pak Presiden. NU mesti masuk era kekinian. Jaring pendidikannya banyak, madrasahnya banyak, pondoknya banyak sekali. Maka semua itu mesti didorong untuk menjemput masa depan yang jauh lebih modern. Dan insya Allah NU bisa, karena terbiasa ya. Nah, Betul banget Jadi? Betul Jadi? suka yang dimana? orang Orang tegar ya. bisa apa lagi Ya. Kami pak ganjar pak ganjar yo yo yo aja. <tuk> jar, ah, wasangka, wasangka, wasangka,